Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Selamat pagi, Bapa. Selamat pagi, Bunda Maria. Allah, Bapa yang penuh kasih Yesus Kristus, Putra Allah, Roh Kudus, Pemberi Damai. Terima kasih, Engkau selalu ada untukku. Berkatmu selalu aku rasakan dalam berbagai keadaan. Bapak, penyertaanmu selalu sempurna dan tanpa cacat celah. Engkau melayakan dan memampukan aku untuk mengasihi setiap orang yang aku jumpai. Segala sesuatu yang engkau mulai dengan indah dalam hidupku, engkau selesaikan juga dengan sangat baik. Ya Yesus, di saat aku berjalan dalam gelap, berikanlah sinar dan cahayamu untuk menerangi langkahku, sehingga aku dapat berjalan di jalan yang benar sesuai dengan rencanamu. Ketika aku hanya melihat suatu hal dari sisi pandang sebagai manusia, bantu aku agar dapat melihatnya dari sisi kekudusanmu. Ya Tuhan, aku percaya apapun hal yang telah engkau persiapkan bagiku pasti yang terbaik. Di saat aku hendak menentukan pilihan, tolonglah aku agar pilihan yang akan kupilih berasal darimu. Bantulah aku agar dapat menjadi manusia yang peka dengan suaramu. Karena aku tahu, ketika memilih suatu hal yang berasal darimu, setiap berkat dan hal-hal baik akan mengikutiku. Ya Bapak, terkadang hari-hari terasa sangat sulit aku lalui. Ada berbagai masalah yang terkadang membuatku merasa sedih. Tapi saat ini aku mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa atas apapun yang ada di alam semesta ini. Hanya Engkau yang dapat menolong dan memampukan aku. Jadikanlah hatiku sekuat batu karang yang penuh dengan kasih. Sehingga apapun masalah yang datang ke dalam kehidupanku, dapat aku hadapi tanpa gentar dengan bersandar kepadamu. Engkau akan memampukanku melalui segala tantangan dan rintangan dalam hidup ini. Terima kasih bapa Surgawi. Jadikanlah hatiku penuh damai dan kelegaan. Bantulah aku untuk melewati hari ini dengan penuh sukacita. Amin. Bunda Maria doakanlah kami, Santo Yusuf lindungi dan jagalah kami. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara,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 Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau, diantara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.